Come on. Cacing jadi cacing. Atau cacing jadi naga. Duri-duri. Sap dedededed. Uh, enak banget kenanya cuy. Sap. Bam. Yo gay, tekan tombol subscribe, gay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya umsas, setia Damai sejahtera beserta kita semua anggota aku. Selamat datang kembali bersama Bang Freddy di mana kalau bukan di agen terkuat di dunia Dana Head, guys. Agen 338. Brother go. Kita mau gaskan lagi brotherku hari ini. Kita mau barbar e-sport lagi. Aku bawa 60k nih, guys. Kita gaskan di bed 6000. Cacing jadi cacing, jadi cacing atau cacing jadi naga. Nyoh. Come on. Masih pagi dong, kasih dong bewok. Jangan lama-lama, cuy. Ayolah. Come on. Sap 2 guys 1, cuy. woi, 6 lagi, 4 eh, lagi, guys. Ayolah. jadi, rumkat guys. Ih, patah-patah kah? Wow, ini pertanda, guys, biasanya kok kayak gini, cuy. Oke, okay. sap boleh dong nyambung nyawa. is, Aduh. tiga lagi, cuy. Ya udahlah cacing jadi cacing atau cacing jadi naga. M. Hmm, tuh. Ih, terakhir guys. Dua, dua spin terakhir mantap jiwa dapat cu okay, kita. Come on, mantap jiwa cacing jadi cacing atau cacing jadi naga. Buat kawan kawanku yang baru saja bergabung bersama Bang Freddy di sini sekali lagi aku ucapkan selamat datang braderku ya. Terima kasih banyak braderku atas ka, apa atas subscribe, like, komen dan share-share dari kalian. Yo kita gaskan. Semoga hujan petir kita hari ini coy. Come on. Hijau nice Aduh susah Susah kuning Gak bisa Ih eh, biru kena nicer Kuning bisa tuh cuy Wah jaringan aku kah Kenapa ini kah Come on Wih tiara guys Wah Kayak ngecut aku coy <laughs> Gak apa-apa Kalau begitu ngelek terus aja lah terus <laughs> Setiap ngelek tidak dia dapat, guys Mengerikan brotherku ya setiap gelek dia dapet loh, wow, terbaik banget bladerku. Mantap jiwa, mantap jiwi, mantap jigong, kita gaskan lagi. Cacing jadi cacing atau cacing jadi naga, hijau banyak cuy. Angkat dong tanganmu, wok, sat. Angkat dong cuy, please, Bam nice. Tambah lagi dong ungunya cantikku, mejiku, hibiniu. as jim, kamu, konek baru 5 cuy. Disocking okay, apa, apa pebladerku ya? Seperti biasa, kita main santai-santai aja. Mohon maaf nih kalau agak ngeheng, guys. Agak-agak patah-patah guys ya Agak ngeheng-nggeheng gitu Kayaknya jaringan aku sini Mungkin karena hujan brother Besok ya gak apa-apa Yang penting Kali 100nya turun Ah ngarep tuh Enggak lah Yang penting dia dapet profit aja Aku udah senang guys Come on Cacing jadi cacing Atau cacing jadi naga Duri-duri uh, Enak banget kenanya cuy Sat. Boom Langsung guys Nais nice. Masih nais nice, brotherku ya Baru 12 ini Kita lihat nanti nih. Semoga kena 30 atau 50 nih guys Ya yeah. Kenapa nah, pula nih kah apa, apa sih brotherku Yang penting profit aja Aku malah Terserah kau mau, ng mau ngehang Mau mau patah-patah -pata 1000 tahun juga gak apa apa yang penting profit cuy Iya kan Daripada dia Apa lancar Tapi gak kena-kena Anjing juga Kita gaskan langsung Hijau connect Nais nice. Aduh kurang-kurang kurang, kurang, kurang Ayo lah biru aduh come on oke okay. biru tua guys Oke okay. mantap biru tua please biru astaga geblek asu biru tuanya cuk kurang satu tuh biru tuanya come on nice sir. 500k Oke okay. tambah 20 tambah 10 jadi 27 perkaliannya Wah ini baru besar harusnya sih sekarang nih guys Harusnya sih sekarang nih meledaknya nih Cacing jadi cacing Atau cacing jadi naga Come on Harusnya sih Tiga spin ini nih Harusnya berada ya. Semoga meledak guys. Semoga Cacing jadi cacing Atau cacing jadi Curut Ya ini udah-udah profit banyak ini magis guys Gak apa-apa terserah kau lah Nice Hijau Oke okay. Merah bisakah? Aduh tipis-tipis tuh, -tipis, Ayolah Kasih tumbler yang besar dikit guys Come on, walk, walk, walk, bewok. Kasih tumbler yang besar dikit. walk, wok, bewok. walk, walk, wok, walk. Walk, walk, Ayolah, walk, walk, kau mau walk, patah sok ya. walk, walk, walk, walk, walk, walk, walk, walk, ayo, walk, Ayo walk, nice walk, walk, walk, walk, susah. walk, walk, walk, walk, walk, walk, walk, walk, walk,